Kadang ku kesal dengan sikap selalu bertanya mana perhatianku Mungkin kau tak pernah merasa Apa yang ku lakukan Setiap pengorbanan selalu jadi yang kau mau Menjaga di setiap saat tapi kau Mana ada aku cuen Apalagi nggak mikirin kamu dia pagi malam selalu Memikirkan kamu Bukalah pintu hatimu Agar kau tahu si lebih Semua perjuanganku Tertuju pada Pernama, sakit apa yang ku lakukan di setiap pengorbanan Selalu jadi yang mau menjaga di setiap saat Siap tipe, semua perjuanganku ku tertuju padamu. Ha, ha, ha, ha, ha. Mungkin kau tak merasa dan perlihat. Kau bahwa kuanya main-main. Tolong dengarkanlah kalah, ga, ga, mana ada curhat. Apalagi nggak mikir kamu. Tiap pagi malam selalu memikirkan kamu. Oh, oh bukalah pintu hatimu agar kau tahu siatiku. Semua perjuanganku hmm. tertuju pada.